Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya kita ke ujian pertama ada kabar spesial dari Mas Gongli sahabat ya Tentunya Mas Gongli di akun pribadi yang mengunggah sebuah postingan foto dirinya Yang sedang memfoto Rizky Bilar para sahabat yang luar biasa Ini sudah dipastikan Bakal ada vlog seru, vlog kejutan yang kita tunggu-tunggu persahabat ya Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti maupun Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga tentunya Mas Gongli menurutkan sebuah kalimat caption Bingung mau caption apa katanya ya Tentu banyak sekali tanggapan hingga komentar dari para fans Yakni dari akun Instagram Leslar kendari 01 mengatakan Mas Gomli, kepsennya Cianjur kedatangan pasukan Gas Wow <laughs> Memang luar biasa banget persahabatnya ya Tim Leslar adalah tim Gas Yang selalu membuat ketawa bahagia para fans Selanjutnya kita lihat persahabat tersebut ungan spesial Ini tentunya momen ketika Lesti dan Rizky Bilar Berkunjung ke kolam ikan persahabatnya. ya Pastinya seru banget kita tunggu saja cirukan vitamin manja persahabat ya dari idola kesayangan kita Berikutnya persahabat kita lihat dari sebuah unggahan dari akun Rizky Bilarin yang sudah lama banget persahabat ya Captionnya membuat kita ketawa bahagia juga Disitu dikatakan lagi nungguin pacar yang lagi ngelakuin hobinya mancing ikan Kita lihat ke keselian selanjutnya Tentunya sudah dipastikan Pacarnya Rizky Bilar ini sudah tepat tidak Lesti yang hobinya nyari ikan persahabat ya Tentunya memang benar-benar mereka berjodoh luar biasa Doakan yang terbaik mudah-mudahan mereka selalu diberikan kebahagiaan Kita lihat keunggahan selanjutnya Cidukan vitamin manja kita dapatkan langsung dari Rizky Bilar Di akun pribadinya tentu mengunggah sebuah postingan Dirinya bersama sang calon istri Dedek deklarasi Kejora akhirnya mereka nyemplung ke Empang juga bersahabat. Ya, ini vitamin yang luar biasa kita dapatkan. Mudah-mudahan saja tentunya mereka diberikan selalu kebahagiaan. Dalam mesin tersebut juga, Bang Bilar menuliskan sebuah kalimat caption: "Apa itu Sungai Tens? Empang, dong? <laughs> empang gua pikirin ini yang luar biasa bersahabat ya." Tentunya, Bang Bilar selalu membuat kita bangga dan bahagia dengan kesederhanaan. Yang diberikan oleh Dedek Lesti Kejora Tentu dalam postingan tersebut banyak dibanjiri komentar hingga respon yang sangat positif Yakni dari akun Instagram malaikat pencatat Leslar mengatakan dalam kolom komentar Kesampaian juga ya bang nungguin pacar mancing ikan eh bukan pacar neng calon bini Selanjutnya komentar lain dari akun Leslar Lovers Padang mengatakan Astaga beneran mimpi mincau kesampaian <laughs> Tentunya mereka memang benar-benar jodoh, mudah-mudahan saja diberikan kelancaran untuk rangkaian pernikahan mereka. Doakan yang terbaik, persahabatnya. Mudah-mudahan kondisi tentunya bisa normal dan bisa lancar untuk acara rangkaian pernikahan dari idola kesayangan kita. Mudah-mudahan ada kejutan baru dan kejutan selanjutnya, persahabatnya. tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin ini informasi di sore hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.